Oke okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Apa kabar? Kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini sudah memberikan support dan dukungan terhadap channel ini Terima kasih banyak untuk kalian yang mungkin sudah bukan tombol subscribe, like, dan yang udah nge-share-nge-share -nge semua video-video kita Dan hari ini aku pun masih tetap mendoakan kita semua agar terus diberikan kesehatan serta limpahan rahmat dan rezeki Sehingga kita bisa segera terbebas dari segala macam Himpitan hutang hari ini termasuk di dalamnya hutang di aplikasi pinjaman uang online. Oke, hari ini aku pengen menyapa kalian terlebih dahulu yang menonton video ini dari daerah mana saja. Silahkan meninggalkan komentar di kolom komentar di bawah video ini agar kalian bisa saling berinteraksi serta bertukar informasi dengan catatan untuk tetap tidak meninggalkan nomor handphone. Kami dari channel youtube ini tidak meninggalkan nomor handphone apapun dan kami tidak memberikan nomor handphone apapun jadi apabila ada nanti yang mengaku-ngaku bahwasannya nomor handphone tersebut dari channel youtube ini maka kami menyatakan itu tidak benar Ya karena hari ini banyak yang sudah mengaku ditipu yang katanya Uh, ini dari channel youtube info pinjol terbaru Jadi sekali lagi kami pengen mengingatkan Agar untuk tetap berhati-hati serta waspada Jangan sampai karena kepanikan kita hari ini Kita terus menjadi korban penipuan lagi Ya, Itu namanya sudah jatuh tertimpa tangga Jadi kami tidak meninggalkan nomor Dan tidak memberikan nomor handphone apapun Jadi udah cukup jelas Oke baiklah Hari ini kita pengen ngebahas beberapa aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK Yang mungkin hari ini sedang kalian gunakan Dan kalian juga bisa menuliskan beberapa pengalaman kalian ketika menggunakan aplikasi ada kami Ada pundi, ada modal, dan 360 kredit Ayo siapa yang hari ini sudah pernah menggunakan empat aplikasi tersebut? Atau mungkin empat-empatnya hari ini sedang saya gunakan, Bang. Dan kebetulan hari ini kita belum punya kemampuan untuk melakukan pembayaran. Apakah empat aplikasi pinjol tersebut sudah memiliki debt collector lapangan? Dan apakah mereka akan melakukan penyebaran data ketika kalian belum mampu melakukan pembayaran? Oke, simak terus video ini. Kita pengen ngebahas untuk di aplikasi 360 kredit dulu ya. Oke? Kalian bisa melihat di layar monitor ya di belakang ini oke okay? Kita pengen nunjukin dulu untuk di aplikasi 360 kredit bang Apakah mereka ini sudah legal OJK atau belum Kita pengen cari dulu 360 kredit Ya ini tuh ya Kalian bisa melihat aplikasi pinjol 360 kredit dan ternyata ada di peringkat 48 Dan aplikasi 360 kredit ini Ternyata sudah legal OJK Memiliki status terdaftar dan berizin Jadi bagaimana pengalaman kalian ketika menggunakan aplikasi 360 kredit ini Jadi untuk legal standing nya sudah jelas Mereka ini memiliki status terdaftar dan berizin Dan apakah aplikasi 360 kredit memiliki debt collector lapangan atau tidak Nah Pertanyaan yang seperti itu banyak hari ini menjadi sumber kegelisahan dari teman-teman yang belum mampu melakukan pembayaran Jadi untuk di aplikasi 360 kredit sampai dengan hari ini belum memiliki debt collector lapangan Jadi kita masih punya kesempatan untuk mengumpulkan uang dan melunasi semua hutang-hutang Oke dan kita akan ngebahas lagi nanti bagaimana ketika denda dan bunganya terus bertambah bang Hari ini itu juga merupakan salah satu sumber kegelisahan dari teman-teman Oke kita pengen lanjut itu untuk di aplikasi 360 kredit Dan apakah mereka melakukan penyebaran data untuk di aplikasi 360 kredit? Banyak juga pertanyaan yang seperti itu Sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pihak OJK dan asosiasi pendanaan fintech bersama Indonesia Untuk 102 aplikasi pinjol legal OJK tidak boleh melakukan penyebaran data Apabila mereka melakukan hal tersebut, kalian bisa langsung melaporkan mereka. Kepada siapa bang? Kepada pihak OJK, AFI, dan pihak kepolisian. Sertakan juga beberapa bukti-bukti yang telah mereka lakukan kepada kalian, yang telah mereka buat dan melanggar beberapa peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Itu untuk di aplikasi 360 kredit. Nah, sekarang kita pengen lanjut ya. Untuk di aplikasi ada di. Ada yang memakai aplikasi Adapundi hari ini, dan kalian bisa melihat di belakang layar monitor ini. Oke, okay, itu dia ada aplikasi Adapundi. Jadi hari ini kita pengen ngebahas Adapundi, ada modal, ada kami, terus 360 kredit, dan ada-ada saja, ya kan? Untuk di aplikasi Adapundi, bagaimana pengalaman kalian ketika menggunakan aplikasi ini? Dan yang mungkin hari ini belum mampu melakukan pembayaran, bagaimana perasaan kalian? Oke, untuk di aplikasi pundi sudah punya legal standing di urutan ke 63 seperti layar yang di belakang, ya kan? Itu adalah aplikasi adapundi memiliki status terdaftar dan berizin di OJK. Dan apakah aplikasi adapundi melakukan penyebaran data? Bah? Karena hari ini beberapa laporan dari teman-teman kita itu uh, yang kepo pengen tahu tentang aplikasi Ada Pundi ini Dan apakah mereka melakukan penyebaran data ketika mereka melakukan penyebaran data Dan mudah-mudahan aplikasi Ada Pundi tidak melakukan penyebaran data Karena mereka memiliki status terdaftar dan berizin di OJK jadi nggak boleh ya kan seperti di awal video yang tadi aku Jelaskan untuk 102 aplikasi pinjol legal OJK yang sudah memiliki status terdaftar dan berizin tidak boleh melanggar peraturan yang sudah ditetapkan oleh pihak OJK api dan pihak kepolisian ya apabila kalian mungkin memiliki pengalaman berbeda terkait tentang aplikasi Adapun dia atau mungkin beberapa aplikasi pinjol legal OJK yang melakukan pengancaman yang ingin melakukan penyebaran data kalian bisa segera langsung laporkan. Ya, agar aplikasi-aplikasi pinjol -aplikasi legal OJK yang memiliki status terdaftar dan berizin itu segera dievaluasi ulang Apabila memang mereka terbukti melakukan pelanggaran, melakukan tindakan-tindakan uh, yang sudah melawan hukum Untuk pihak OJK agar segera ditindaklanjuti atau segera ditutup saja aplikasi-aplikasi tersebut ya, Yang telah melakukan pelanggaran Dan apakah aplikasi di memiliki debt collector lapangan, ma? Banyak juga pertanyaan yang seperti itu. Untuk di aplikasi adapun di sampai dengan hari ini belum memiliki debt collector lapangan. Jadi kita masih punya kesempatan untuk mengumpulkan uang dan membayar semua hutang-hutang. Dan gua yakin ya, 99,99% ,99 dari subscriber kita hari ini adalah orang-orang yang baik. Orang-orang yang Pengen menyelesaikan masalah ini dengan cara melunasi Hanya saja memang kemampuan kita untuk membayar hutang hari ini Memang masih cukup minim bang Di tengah sulitnya badai perekonomian hari ini Dan kalian jangan lagi gali lubang tutup lubang Stop apapun hari ini situasi dan kondisi serta paksaan Dari tim penagihan ini itu segala macam Jangan lagi gali lubang tutup lubang Bertahan serta bersabarlah Ya, karena itu merupakan langkah yang paling tepat hari ini. Dan nggak usah mikirin yang aneh-aneh lagi. Itu untuk di aplikasi ada kami, ya kan? Sudah legal OJK, tidak memiliki dekologi terlapangan, dan mereka tidak boleh melakukan penyebaran data. Oke, kita pengen lanjut. Untuk di aplikasi ada modal. Banyak juga ini pemakai dari aplikasi ada modal ini ya. Kita pengen cari-cari dulu di urutan berapakah aplikasi ada modal. Dan apakah mereka sudah memiliki legal standing terdaftar dan berizin di OJK? Jawabannya ini dia. Kita pengen cari dulu aplikasi ada modal. Sebentar, kita belum lihat ini ada modal. Ya kan? Ada modal. Aplikasi ada modal. Ada modal, ada modal. Mana dia aplikasi Ada Modal. Oke, kalian bisa melihat itu. Untuk di urutan ke-93, aplikasi Ada Modal ternyata sudah terdaftar di OJK. Bagaimana pengalaman kalian ketika menggunakan aplikasi Ada Modal dan mungkin hari ini kalian belum mampu melakukan pembayaran serta bertanya-tanya, apakah aplikasi Ada Modal ini sudah punya debt collector lapangan atau tidak, Bang? Yang jelas mereka sudah terdaftar di OJK, itu yang pertama. Dan apakah aplikasi ada modal uh, sudah memiliki debt collector lapangan atau mungkin mereka melakukan penyebaran data atau tidak, ada akan kita bahas pada video ini. Oke, di urutan ke-93 adalah aplikasi ada modal, ya kan? Untuk aplikasi ada modal sampai dengan hari ini belum memiliki debt collector lapangan. Ya? Jadi kita masih punya kesempatan dan berpikir positif. Untuk semua teman-teman yang hari ini masih terus memelihara pemikiran-pemikiran yang negatif dan menakut-nakuti dirinya sendiri, lebih baik berhenti dan stop mikir dengan nenek. Berbenahlah dan fokuslah pada kehidupan pribadi, ya. Dan untuk aplikasi, ada modal, belum memiliki debt collector lapangan. Dan apakah aplikasi ada modal melakukan penyebaran data? Untuk kalian yang memiliki pengalaman berbeda kalian bisa menuliskan pengalaman kalian tersebut di kolom komentar di bawah video ini Sesuai dengan ter, e, izin terdaftarnya mereka di OJK itu mereka tidak boleh melakukan penyebaran data Makanya kalau kalian punya pengalaman berbeda kalian bisa mengirimkan bukti-buktinya kepada pihak OJK API, dan e, kepada pihak kepolisian Jadi udah cukup jelas untuk di aplikasi ada modal Oke bang kita pengen lanjut Ini sepertinya aplikasi yang paling banyak digunakan hari ini dari masyarakat Indonesia ya kan Kita pengen lanjut untuk di aplikasi ada kami Kira-kira untuk di aplikasi ada kami itu ada di urutan keberapa ya bang Kita pengen ngecek dulu ya Untuk di aplikasi ada kami Ada kami Mana dia aplikasi ada kami Nah itu dia Kalian bisa melihat ya aplikasi ada kami di urutan 19 ya berarti aplikasi ada kami ini masuk ke dalam 20 top aplikasi pinjol legal OJK yang sudah memiliki status terdaftar dan berizin legal standingnya udah cukup jelas dan bagaimana pengalaman kalian ketika menggunakan aplikasi ini itu yang pertama dan kalian bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini dan apakah aplikasi ada kami memiliki debt collector lapangan? Dan apakah mereka akan melakukan penyebaran data? Pak, banyak banget pertanyaan yang seperti itu. Untuk masalah penyebaran data, mereka, mereka aplikasi-aplikasi video legal OJK seperti pada video yang sebelumnya sudah aku kasih tahu tidak boleh mengancam, mengintimidasi, menjatuhkan harga diri, membawa unsur sara dan mengganggu mental dari peminjam dan lain sebagainya. Mereka pihak debt collection dari aplikasi-aplikasi tersebut tidak boleh melakukan itu Untuk kalian yang mungkin mendapatkan perlakuan yang sudah melanggar ketentuan hukum Bisa beramai-ramai men-screenshot dan mengirimkannya kepada DM Instagram AFI Jangan lelah untuk melaporkan semua aplikasi-aplikasi pinjol nakal yang hari ini terus meresahkan masyarakat kita Pihak API harus menanggapi ini, menanggapi laporan-laporan kalian dan jangan cepat merasa bosan. Kita harus sama-sama berjuang ya, kawan-kawan. Itu untuk di aplikasi ada kami. Terus pertanyaan yang paling banyak hari ini, apakah aplikasi ada kami memiliki debt collector lapangan, Bang? jawabannya belum ada untuk per hari ini aplikasi ada kami belum memiliki debt kolektor lapangan jadi kita masih punya kesempatan untuk mengumpulkan uang lalu membayar utang. Oke, jadi mungkin itulah tadi beberapa informasi-informasi terbaru yang mungkin bisa kita beritahukan kepada kalian agar membuat kalian tenang dan nyaman. Dan untuk subscriber-subscriber uh, yang hari ini masih Baru tergabung biasanya pertanyaan-pertanyaan kalian yang baru saja berkecimpung di aplikasi pinjol ini Sudah kita jawab pada video-video sebelumnya Untuk yang belum terjawab kalian bisa ngecek hmm, beberapa video-video yang sudah pernah kita share Yang sudah pernah kita bahas ya Dan mudah-mudahan video-video yang tadi kita tampilkan yang kita hari ini tontonkan kepada kalian Mampu memberikan ketenangan, kenyamanan dan menambah wawasan kita